Halo guys, balik lagi dengan saya Prianto 378. Nah di video kali ini saya ingin membuat tutorial cara mengganti LCD handphone Vivo Y95. Nah handphone Vivo Y95 ini guys, itu ini jatuh nih LCD-nya karena guys kayak gini, ya kan? Nah jadi kita mau ganti LCD ini sama yang baru. Nah ini saya udah beli LCD-nya kemarin belinya di Shopee. Ini harganya 300 sama ongkirnya 13.000, jadi totalnya 313.000. Jadi kalau kalian pengen beli, LCD-nya kalian bisa cek di deskripsi video di bawah ini ya guys. Oke, langsung aja kita bongkar handphonenya. Check this out. Oke okay guys, nah ini dia handphonenya. nya Kondisi kayak gini. Ini adalah Vivo Y95 ya teman-teman. Kondisinya kayak gini, retak-retak kayak gini. Ada LCD yang baru Yang mau diganti ya teman-teman Kondisinya kayak gini nih Kita lihat-lihat dulu LCD-nya Ini fleksibel Konektornya ya teman-teman Kita cek Kayak gini Ini bagian depannya Ini masih segel ya teman-teman Masih ada plastiknya juga Masih segel putihnya juga masih ada ya Oke okay. Nah, aja kita mulai. Pertama-tama, kita buka sim traynya dulu, ya teman-teman. sini ada sim tray slot SIM card. Kita buka. Nah, setelah kita buka, kita lanjut ke buka backdoor-nya, ya. Backdoor casing belakangnya ini kita buka. Saya memakai GoPro di sini, teman-teman. Karena kuku saya panjang lalu kita gagal kayak ini. Nah di bagian ini ketika kita membuka ini kita harus hati-hati teman, karena di sini itu ada konektor fleksibel yang masih belum dicopot, jadi harus hati-hati. Nah kita harus buka baut ini guys. Ini ada tiga baut buat nyopot konektor Apeen, fleksibel ini fingerprint monitor fingerprint kita copot dulu nah setelah kita copot kita ambil ini ya teman-teman lalu kita copot nah ini biar gampang kita guys kita Oke okay, kita copot konektor fleksibel printnya ya teman-teman Oke okay. dulu di baut-bautnya biar enggak pada hilang ini taruh sini aja Nah langkah selanjutnya kita copot fleksibel Ini guys Ini fleksibel LCD nya ya kita coba dulu karena kita mau masuk tes sama LCD yang baru ini ya teman-teman. Pasang, kita juga. Coba tes. Ini harus sekarang kita, kita coba pasang. Kita pasang ini. Fleksibelnya. Kita coba hidupin. Oke, hidupkan. Tidak hidupin apa Apakah LCD-nya masih bagus? Okay, eh, Nah ternyata hidup ya teman-teman nah, ini loh Oke okay, kita matiin. Oke okay, dan kita copot lagi ya teman-teman Kita taruh dulu Lalu langkah selanjutnya kita copot soket fleksibel baterainya ini ya, teman-teman Kita copot dulu Fleksibelnya kita harus hati-hati teman-teman, tetap hati-hati. Yang -hati. lalu kita buka baterainya teman-teman, hati-hati. Lalu jangan lupa kita copot ini ya teman-teman Ini apa ya Ini tuh speaker Tutup speaker telepon ya teman-teman Yang atas ini jangan, jangan sampai ketinggalan Dan nanti kita pasang lagi Buat di LCD yang baru di atas. Lalu itu kita bersihin dulu ini Mana saya beli di satu juga ini lem T7000 ya teman-teman lem kayak gini kita kasih lemnya saya kasih dikit-dikit aja teman-teman biar nanti enggak kebanyakan biasanya kalau kebanyakan itu nanti masuk ke lcd jadi lcd nya itu jadi ada warna hitam disini oke jangan lupa ini tutup speaker nya tadi ya a little bit. kita pasang semua ini ya, kan? lalu kita pasang, ya lalu kita pasang lalu kita pasang lagi beltingnya beltingnya kemudian yang rusak di sini harus diubah ini harus ya kan? ya, dihapus ya, ya, You know tampan hai know <laughs> jika sudah seperti ini kalian pasang lagi bautnya ya kan sampainya ga itu tidak lalu kita lagi kita lagi Oke okay guys, langsung saja kita hidupkan ya guys. Satu, dua, tiga, abis Astagfirullahaladzim Ya Allah Panik Panik gak? Panik lah masa enggak Ya enggak lah ngapain panik ya teman-teman nah, Udah itu uh. Alhamdulillah ya teman-teman Ini sudah dulu Yusmato top teman -teman. Kita buang aja lah ini